UNA, olah nafas, dan kesembuhan. Pak jarod saya saraf kejepit, diminta dokter terapi berenang. ya Kalau terapi olah nafas, berapa lama sembuhnya? Ya, saya pernah ke saraf kejepit tahun 98 dan saya eh, saraf kejepitnya sampai MRI di Rumah Sakit Pertamina, dan kalau kata dokter, vonis dokter, tidak bisa tidak harus operasi nah itu saya tidak jadi operasi padahal kejepitnya tuh dalam banget dokter bilang nggak bisa pak bapak mau terapi apapun juga sembuh paling tiga 4 bulan nanti kambuh lagi sembuh setahun pasti kambuh lagi dari sembilan sampai hari ini nggak sembuh eh nggak kambuh lagi ya kemarin agak agak sakit, -sakit sedikit tapi bukan uh, di tempat yang berbeda nah maka nanti saya akan ajarkan soal saraf kejepit ini tapi agak panjang, karena waktu saya sembuh itu pendekatannya cukup uh, beberapa aspek dalam holistik ya tapi sekarang saya akan ajarkan yang singkat dulu ya kita belajar olah nafas adalah metode dasar untuk naikin saturasi dan pH hari ini melatih kapasitas jantung kapasitas paru-paru jantung ya dengan ada bagian menahannya waktu kita tahan saturasi turun tubuh akan mencari oksigen dan darah akan kayak dipaksa makanya pulsa senyut berjantung lebih cepat karena dia akan mencari oksigen, dan itu juga kayak membuat pembuluh-pembuluh yang menyempit itu melebar. Gitu ya, akan membuat kesembuhan dalam penyakit yang lain. Lalu kita nanti minggu depan akan belajar namanya olah nafas body scan, olah nafasnya pelan-pelan sambil merasakan organ tubuh mana yang kita merasakan. Itu nanti berhubungan dengan kemampuan kita untuk memerintahkan organ tubuh yang selama ini kita tidak bisa perintahkan, karena di bawah saraf otonom atau di bawah saraf kendali kita, seperti tangan dan kaki, tapi kita nggak berpikir sampai jaringan di bawah, hanya berpikir otot gitu ya. Tapi kalau sakitnya disitu, itu ya, itu latihannya pakai body scan. Nah, setelah body scan, kita akan belajar healing terapi, di mana setelah pinter body scan maka kita bernafas sambil membawa oksigen seolah-olah kita suruh ke tempat yang sakit. Ini prinsipnya begitu. Nah, lalu nanti kita akan belajar olah nafas stretching. Sebenarnya kombinasi dari senam dan olah nafas. Di mana misalnya Bapak Ibu yang saraf kejepitnya di sini tapi pengaruhnya pada sini gitu ya. Sarafnya di pinggang, maka bagian yang yang sarafnya kejepit itu direntangkan nah berenang yang bagus semua semua otot bergerak dan renang itu enggak ada resiko, ya saya dulu waktu saraf kejepit itu salah satunya adalah terapi berenang ya karena dengan berenang itu semua badan bergerak dan tidak seperti kalau misalnya kan bisa juga ya kejepit di pinggang suruh gantungan gitu Nah kalau udah umur di kursi roda gimana mau gantungan gitu ya atau bapak-bapak yang di kursi roda gimana mau berenang maka metode olah-nafas ini diciptakan nah Katakanlah saraf kejepitnya di yang banyakkan pinggang belakang. Maka nanti kita akan olahraga, di mana kita akan posisi membungkuk ya, otomatis kalau misalnya ini tulang-tulang eh, belakang ya, sarafnya kejepit di sini, maka kita posisi membuat tulang itu begini, atau begini ya. Nah, tapi bukan cuma olahraga, waktu olahraga itu ditambah kemampuan kita olah nafas ditambah kemampuan kita body scan maka kita akan mengalirkan oksigen ke arah itu. Waktu stretching itu kita jadi enggak jadi waktu kayak sambil bersenam tertentu ya kayak orangnya tai chi katalah begitu buat gampangnya, gitu atau senam lah gitu ya. Kita kita ada ada ada pekel di leher. Kita sambil olahraga leher gini tarik nafas. Lepaskan. Tarik nafas, tapi karena saya harap dengan udah latihan olah nafas nanti tidak ada aba-aba tarik nafas ya itulah kenapa ada tahap-tahapnya jadi nanti aba-abanya adalah aba-aba body scan ada aba dari healing terapi ya kayak saya ngomong gitu nafas dari Tuhan menyembuhkan itu sebenarnya kata-kata sugesti atau kata pikiran positif ya kalau yang beragama boleh berkata bahwa ini kata-kata iman gitu ya itu sejenis itu jadi nafasnya udah nggak dikasih apa-apa ya nah, atau kalau enggak masih ada ya kayak alirkan oksigen ke leher oksigen mengalir ke leher gitu ya Nah nanti orang beberapa orang yang sensitif sensasi tadi sensitif dengan sensasi gitu ya kalau sekarang serang ini bisa kesemutan agak itu malah sebenarnya ada untungnya itu berarti sensitif ya ada orang kan yang satu sama-sama rendah tapi nggak pusing gitu. antara sehat atau bebal kan bebal. Kebal nggak bisa ngerasa gitu ya. Nah, nanti itu nah kalau sekarang yang ada masalah dengan saraf kejepit boleh mulai dulu kan nggak ada bahayanya. Yang pasti pakai logika aja. Pegalnya di sini. Jadi arahnya bukan begini, arahnya ke sana gitu ya. Nah, kalau misalnya kejepitnya itu bahkan ada uh, MRI dari dokter ya, scanning ke rumah sakit pertamanya kan ada saraf atau di rumah sakit yang lain scanning hasil Kecipitnya di sini, gitu ya. Jadi kecipitnya di tulang yang keberapa, gitu ya. Maka posisi tubuhnya itu pada pas kecipitnya itu dibikin kayak terbuka. Nah itu itu kalau pengalaman saya kan dulu 98 enggak nggak pakai ini malah pakai teori yang lain. Makanya tadi nanti saya akan ajarkan teori yang lain. Adik kak, adik adik kandung saya dua kali olah nafas sembuh. Jadi satu minggu aja, ya bahkan dalam satu minggu itu baru dua hari. Ya sembuhnya nggak sempurna ya, sama tapi udah beda banget itu. Kemarin bunga udah sakit, sekarang enggak. tapi dalam waktu itu, eh, oh ini masih sakit gitu ya. Katakanlah dua minggu lah gitu udah hilang, jadi cepet banget sih, ya. Nggak pakai obat, nggak pakai resep. Padahal adik saya itu sudah bayar instruktur untuk latihan fisioterapi. Ya termasuk di dalamnya ada renang gitu, pelan banget kesembuhannya. Ikut tarik napas dia bingung-bingung dia itu ada kandung saya sendiri ya nah, jadi kisah nyata ya kalau bapak ibu saya nggak berani jamin ini kan bukan obat yang pakai eh, dijamin gitu tapi dicoba karena saya dengan yakin mengajarkan begini ya orang-orang lingkungan dekat saya banyak yang mengalami kesembuhan.